Sebelahan jiwa Namamu taruh dalam pusara Di setiap langkah Ku selalu berdoa Semoga kita bersama Dua yang kau tembatan hatiku labuhkanlah cintamu di Yang janggal, namaku berdoa bersujud dan... Duhai yang kau tambatkan hatiku, labukanlah cintamu di hidupku. Ku ingin kau tahu betapa merindu hiduplah engkau denganku, jadikanlah di sepanjang. So bersujud lalu aku meminta semoga kita bersama.